10 oh, nah, mantap. Tapi ya masih... nah dan kali udah Back to my channel Minus slot bosku Hari ini kita bawa modal 20 langsung Saya bet 3000 Oke okay. Turbo spring 30 oh, nah. Mantap Siwa bosku langsung seumur gitu terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus sama terus One stop, one stop, kita naikkan kecil biar agak COVID banyak, kalau dapat skater lagi, kalau gak dapat ya lo gak pilihanan Hello? nanti di sana kita di situ kita cover. kita upload dan di atas oke, olimposnya bosku, apa yang dikenalkan kecil dengan ditemani situs garuda satu di situs slot gacor saat ini. biar bisa beraktivitas setiap hari dan biasanya ya kan? Oke okay. untuk pada hari ini cukup sampai di sini saja.